Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini tentunya kalau lagi ngomongin merkonohan persahabat Gak akan ada habisnya ya apalagi tentunya selalu iri selalu menyudutkan idola kesengan kita Kita hanya satu fokus tujuan persahabat ya yakni tentunya mendoakan dan selalu mendukung mensupport buat hubungan Leslar sampai menuju ke pelaminan dan nah, satu contoh nih, Pak. Sahabat, kita lihat ada sebuah unggahan nih dari akun virus Leslar. Pak, sahabat, ya, kita lihat aja yang mana mengunggah sebuah uh, tentunya video ketika forecastnya Rizky Bilar di Ngos-ngosam sahabat ya, bersama Bang Raymond di sini. Bang Bilar hanya bercerita, ya, Pak, sahabat, ya, kita lihat aja di caption yang dituliskan oleh Bu Fir, ya, dalam caption dituliskan Bu Fir uh, mengatakan. Tentunya cuma karena video ini kalian bully dia habis-habisan. What is the problema anak baik ini, Rizky Bilar? Dia cuma bercerita bahkan di video ini dia nggak ada jelekin atau ngejatuhin siapapun dan Alhamdulillah rezeki itu udah Allah aturkan. Allah kasih rezeki yang lebih bahkan yang nggak pernah ia sangka untuk fans yang luar biasa banget. Tolong untuk bijak dalam bersosmed kita lihat persahabat ya caption yang dituliskan oleh Bu Fir ya, persahabat ya yang mana tentunya banyak sekali yang membuli idola kesayangan kita para sahabat ya tentunya tak lain adalah orang-orang yang iri dan tentunya orang-orang yang tidak ingin melihat Lesti dan Reski bilar bahagia bersahabat ya kita lihat juga nih dalam postingan ini ada komentar langsung dari Abang Rizky Bilar Pak ya ini bijak banget nih Komentar dari Abang Bilar kita tentunya lihat sahabat ya ya Abang membacakan nih kolom komentarnya Saya kalau disuruh memilih, pasti lebih memilih kita sebagai Rizky Bilar Ketimbang karakter dalam sebuah sinetron Padahal itu benar faktanya bahwa sembari bercanda orang casting PH tersebut bilang Harusnya lo sih helar yang main, lalu saya bilang setiap orang sudah ada jalan rezekinya masing-masing, dan kalau pun saya main, karakter itu belum tentu sesukses dia mas, karena karakter itu cocok-cocokan. Saya rasa nggak ada yang salah omongan saya di disini, cuma memang, nggak semua orang bisa menelah omongan orang lain dengan bijak. #curhatsahur curhat sahur. Tuh persahabatnya itu komentar bijak langsung dari Rizky Bilar ya tentunya memang kita doakan saja buat para markona diberikan hidayah di kosakata ya. Yang mana jangan sampai menghujat dan tentunya menyudutkan kesenangan kita lagi nih. Kita tetap fokus, tetap kompak nih para fans khususnya Lest Lovers mendukung men support buat hubungan Lesti dan Rizky Billar kita ke kabar selanjutnya jadi para sahabat kita lihat ada sebuah spesial banget nih dari ke ya kita lihat nih Once Ungu memposting sebuah postingan ketika Manggung nih Ungu Band bersama Dede LST yang memiliki lagu Bismillah Cinta para sahabat ya suatu kebangga juga nih buat kita semua para fans Bahwasanya di sini Once Ungu mengucap sebuah kalimat caption teri katakan waktu itu Ungu band bareng penyanyi favorit andalanku Lesti Kejora. Wow persahabat ya, Lesti adalah penyanyi favorit dari Onci Ungu. Ini keren banget persahabat ya, membuat kita semakin bangga aja nih. Mudah-mudahan tentunya Lesti Kejora selalu banyak yang mendukung, mendoakan dan mensupport persahabat ya. Ini adalah salah satu bentuk prestasi juga nih Buat Lesti Keciwara, sahabat ya, Yang mana tentunya Banyak dari orang-orang hebat Musisi-musisi hebat Yang menyukai tentunya Prestasi dari Dede Lesti Kejora. Dalam kosingan tersebut juga tentunya Ada banyak komentar nih Salah satunya dari si cantik Lesti Keciora Ini persahabat itu mengatakan Kaonciu katanya ya Aduh cute banget nih Kalau dedek udah ngomong Kalo dia udah berkomentar pasti komentarnya cute-cute banget persahabat ya membuat kita bahagia banget ya mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Untuk selanjutnya para sahabat kita lihat juga ada kabar dari Indosiar ya kita lihat nih di sini mau posting, coba postingnya persahabat ya tanya pasangan Bismillah cinta nih yang akan tentunya hadir nanti malam para sahabat ya konser lidah x bismillah cinta tulis pertanyaan kamu buat para pasangan bismillah cinta tuh para sahabat ya buruan tentunya tanya-tanya ke para pasangan nih silahkan tulis pertanyaan kamu di kolom komentar nih para sahabat jangan lupa tambahin hashtagnya tanya bismillah cinta langsung aja mampir ke akun dosiar para sahabat ya di situ kita disuruh tentunya tulis pertanyaan buat Idola kesayangan sahabat ya Mudah-mudahan tentunya Malam ini kita dikasih vitamin bahagia Oleh Lesti dan Rizky Bilar Dan untuk ke kabar berikutnya Ini ada kabar bahagia juga bersahabat Kita langsung aja nih Ada kabar spesial dari Kak Nova ya Kita lihat Kak Nova di sini memposting video pribadi ya para ya Dan tentu membuat kita bahagia Disini Kak Nova menginfokan bahwa Kak Nova akan pulang kampung atau mudik para sahabat, ya kita lihat aja nih di caption ini tuliskan di sini dikatakan sebelum pulkan kita check up dulu ya guys biar nanti udah di Indo kita sehat-sehat amin perginya tadi buru-buru dandan pun gak sempet pak sopirnya kalau udah jemput gak bisa nunggu lama-lama dan ngejar waktu juga takut tutup kata kak nova para sahabat ya wow makan ada surprise lagi kah Bakal ada kejutan lagi kak persahabat ya Kak Nova sudah mau pulang ke Indonesia nih Mudah-mudahan aja kita mendapatkan kabar bahagia dan kabar baik dari idola kita persahabat ya Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar nih Salah satunya dari Bang Bensi Kumbang nih persahabat ya Disitu mengatakan dalam kolom komentar Tanggal berapa Nov katanya Wah langsung aja nih Kanova menjawab para sahabat ya dalam uh, pertanyaan dari Bang Ben nih Kanova itu mengatakan Tanggal masih dirahasiakanlah Bang Ben Kan mau kasih surprise Wow para sahabat ya makin penasaran Makin traveling kita dibuatnya para sahabat Mudah-mudahan tentunya surprise yang luar biasa bahagia buat kita semua para fans ya Yani Lesti dan Rizky Bilar Tentunya melangsungkan acara pernikahan Tentu Itu kabar yang paling kita tunggu-tunggu dan kabar yang paling membahagiakan buat kita semua Untuk selanjutnya ada postingan cute juga ini Dari Bang Wawan ya Baru posting. kita persahabat dilihat aja Bahwa Lesti kejora di sini kita lihat Ini memperhatikan banget Rizky Bilar ya Sampai-sampai tentunya Just Abang Bilar aja dibenerin ini Oleh didik Lesti Ini salah satu bentuk perhatian Dari Lesti kepada Bang Rizky Bilar Sahabat ya Tentunya Melihat momen seperti ini, kita semakin bahagia dan bangga kepada idola kita ini. Mudah-mudahan, tentunya selalu diberikan kebahagiaan lancar sampai menuju halal. Amin, ya Robbal 'alamin. Kita masih menunggu kejutan barunya, para sahabat. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar bahagia, kabar baik, dan cedokan vitamin bahagia. Hari dari idola kesayangan kita, tunggu saja info dan kabar selanjutnya. Inilah informasi di pagi hari ini para sahabat bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bagi ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.